sembarangan, udah kelangkaran, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, Saya ke saya lah. Titit aku, aku saya. Titit saya, titit Di mana? Di mana? Di rumah, Di daerah, ga ngarang itu. Titik itu,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 Iya itu karena <tuk tangan> baru kali anu gerut tuh tadi kemal <laughs> <laughs> aja